Korang 14, to 15, to 15, 15, 15, <txt> Inilah anak-anak yang mau coba, di al terus diselangi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini itu asmal ini kan, yang Habis Ini itu sebut Badri Asrokal Badri Muncul Gulan Murnama Alainya atas kita Fakta-fakta tenggelam Oto lenyap kayaknya Nuhu merga sangka munculi bulan purnama Albu diri purnama purnama liang Jadi tiang-tiang sing dianggap kayak bintang-bintang itu Nekan-tang di nabi muncul, kapan itu sas-tapat ngelam Jadi kayak denis, pengingatnya ini sama nge-delok kapan Tapi Kapan itu singgini muncul Lahan, hapus semua Neki disebut sas-tapat ngunhul tapi asroko muncul terbit al bulan purnama atau tanggal 14. belas toha limo atau empat belas kok itu rombuluh itu melewat rokok rokok rokok Nisla Husnika, Nisla Madani Husnika. Sebab penjelingan sang panjelengan Kangjeng Nabi marang ana kula boten nate yang sepadan kali Kangjeng Nabi, ngeten. Husnika marang tidak ada manusia yang nyamai dengan Kangjeng Nabi. Pati singgung mboten sak Ya wajah sururi, wajah yang selalu berseri-seri. Anjirat ini juga berseri-seri terus wajahnya bu. Kalau Karo Santan ini saat itu berseri-seri menitik merengut. Oh, paman, oh, papa belanja, siapa belanjanya pak? Beli kerut. Kaniku, teh, tutup tutup, santan untuk siapa? Anta campun, anta dadrum, anta nurun, tau konuri anta ikpirun wawali, anta nik bahu suduri. Anta Samsun, engkau Muhammad adalah matahari Anta Dadirin, engkau Muhammad adalah bulan purnama Anta Nurun, engkau Muhammad adalah cahaya Engkau kau di atas cahaya, cahaya di atas cahaya Anta Iksirin, wawali Anta Iksirin engkau Muhammad, Iksirin kini Wawali yang mahal harganya Antamis dosis diri engkau lampunya jiwa Lampunya kapi Kanjeng nafini matahari Engkau adalah matahari yang muhammad Engkau adalah bulan bernama Engkau adalah cahaya di atas cahaya Engkau adalah kimia yang mahal harganya Engkau adalah untuk jiwa seluruh manusia Engkau benar-benar sastra, wang, dan Tapi ini maaf, ini pun, ini Tak mau hmm. tuh antasan pun anta bagirin nilung bertapi, Jadi yang kita peringat ini orang besar di atas segala galanya orang ya, cercahaya di atas dia... ayah. Antasan pun anta bagir, anta nurun fauconuri betul orang-orang besar ini samping dari sisi ada besar dari sisi hukum ada besar dari sisi teknologi ada besar dari sisi ilmu sosial ada besar dari ilmu sosiologi dan sebagainya nang kafe ini tuh nang menyebutkannya tadi pak tapat ini membisu rupun tenggelam ke kejaran itu Raja yang indah ini, kita itu mongkaran dari orang yang terbesar di segala Yaman Ini pun Nabi besar Muhammad SAW Nah ini pun nanti salah paham. yang besar Lemuran Arhiwanya. Besar acaranya, besar perjuangannya, besar elemennya, melalui kita menggenggam kebesaran kajian hati saya kira, kalau bangsa ini sudah siang, saya akan tes-tes kebesaran Yesus Kristen menguraikan kebesaran kami Nabi Muhammad kira, kira bangsa Andi ini kita siang, saya akan kebesaran Yesus Kristen Lautan. Saya ini banyak tol, tapi dari sana, kekongan kebesaran Nabi Muhammad. Ini ini dari Satu dampak Untuk apa Muhammad Didatangkan ke dunia ini Muhammad telah datang Tapi Muhammad telah pergi Muhammad telah datang Datang ke dunia ini Muhammad telah pergi Meninggalkan dunia datangnya pada hari itu menang. perginya pada hari Isnin. Datangnya pada tanggal 12. perginya pada tanggal 12. Datangnya pada bulan Rabiul Awal, perginya menikah gembinya pada bulan Rabiul Awal. Hari datangnya itulah hari perginya. Tanggal datenya, itulah tanggal perginya bulan datenya, itulah bilang perginya Membawa apa datang Dateng membawa buka Setelah pergi meninggalkan apa? Pergi meninggalkan buka Berapa lamanya begini? Apa saja bekas-bekas Jangan ditindalkan Datang gerigi Itu saung teri tangan gitu Kiri kita mungkin boleh diperintah memperangkat ikan Jadi nanti nangis diperintah mungkin mendengar ikan gigi Datang kan jeng, nasi makan masuk Kalau loh kalau Nggak kenalan kuis itu diperintah memperangkat ikan Tapi ada yang akan itu umum Saya zatir Gua telah peringatkan Hadirin Allah taala mendiktekan ngenten Al-Qur'an surat Anbiya. Tugas Bapak Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. "Jama'a arsalnaka illar rahmatan lil 'alamin." Jama'a arsalna kalang orang utus insin ingkang Muhammad. Kejabat dirimu untuk itu untuk menjadi rahmat manusia seluruh Alhamdulillah Rohhmat apa? Ini kan kita rasakan, hadirin, ingatkan diri Wondan Al-Quran dibuat sebutakan wondan insurah Oh, manusia itu di dalam keadaan gelap ke gelipat Manusia itu di dalam keadaan gelap ke gelita. Manusia diliputi peteng, deket, lelih, mengantar Bukan peteng benih. Petengi manusia Sangko petengi Sampai manusia ini tidak tahu apa yang ada di atas manusia Manusia tidak tahu apa yang di bawah manusia Manusia tidak tahu apa yang muka manusia Manusia tidak tahu apa yang di belakang manusia Manusia tidak tahu apa yang dikangen manusia. Manusia tidak tahu apa yang diciri manusia. Songkot peten. Apa yang di atas manusia? Doang kok di atas sihra, di atas manusia. Iya, misal apa hal? Di atas sihra ngotot dimacem-macem, dope yang barang. Di atas manusia doang buat inget ngerebut sihra. No manusia, manusia, tidak tahu manusia apa yang di kanan, apa yang di kanan apa yang di kiri tahu. Sampai tidak tahu dari mana kamu manusia ini datang, tidak tahu. Kemana manusia pergi? ke mana kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Min aina dari kam, dari mana kamu datang? Jadi semerat setiap dari kita semerat ada manusia datang, ada manusia pergi. Ini kita merat. Ada manusia lahir, datang. Di samping itu ada manusia pergi yang meninggalkan dirinya. Kalau datang dari mana datangnya nggak tahu. Kalau pergi ke mana pergi Enggak tahu. Untuk apa datang nggak tahu. Mengapa tidak di sini terus nggak tahu. Siapa manusia itu nggak tahu. Lu ngerti nih gobloknya apa yang diri ini Songkau gelap beli mana? Nggak tahu untuk apa kita datang. Kalau nanti pergi, meninggal pergi ke ini, pergi perginya? Nggak tahu Ini songkau gelap beli Manusia menerima nikmat yang macam-macam. bagaimana cara menerima nikmat? Tidak tahu. Manusia nek dik coba. Coba bobo antara termasuk ngoro, Coba coba mati, mati ini gede, coba, orok ini gede, coba bobo nek embok bobo bobo bobo nek embok walakaul mahtawal khayathah liya berlaku malaqalur awang dari mati itu untuk hidup kamu. nggak kan? nenek mau dicoba ya gak perlu, nenek gak perlu ya mati ayo mati mati ya coba. nggak menjadi coba orang. Ya coba misi coba Warah ya coba Tapi coba Oleh ya coba Oleh jatuh ini ya uang ya ya angguti aku gua cobaan itu kok bagaimana cara nggeret iki dia Siapa nger dia manusia mesti kenek musibah musibah kematian musibah lara musibah nyetepireng kubur terus bagaimana cara ngadepi musibah boten semua gelap bagi manusia ini gelap Alhamdulillah Dengan macam-macam kegelapan ini, Cahaya turun ke dunia Menjelisih nangis Nur Muhammad Tonton sebab menikah Wadidja'akum minallahu mirin Telah datang kepadamu Dari Allah nur cahaya Lagi betul cahaya adalah nur, perlu bisa anggi, Muhammad adalah Nur anggi, niucap, perlu naik perlu naik perlu naik anggi, niucap, perlu naik anggi, niucap, perlu naik anggi, niucap, perlu naik anggi, niucap, perlu naik anggi, niucap, ini naik anggi, niucap, perlu naik Walau yakin dari rata Lalu disingkatin dengan Nabi Muhammad SAW Itu adalah rahmat yang besar Lagi diserangkan tentang Al-Qur'an yang tidak orang Muhammad SAW Atas manusia itu begini Tujuan manusia itu begini Di atas manusia itu ini Sampai jelas semua satu persatu cerahnya kan dimulai nabi muhammad, sholawatuhu, hadirin setengah sanggir, mawar, setengah sakti besar, besar, yang diberikan oleh manusia uh, khusus umat muhammad, sholawatulam, ngerti mawon, nabi Biar ini tadi, ini kalau umat di umat di umat akan bersuatu Oh, siap diparingi umat di umat ini semua, keleihan akan sesuatu. Lam yuk tinggi yang belum pernah diparing. Oh, no, sesuatu mau akadil marang wong sijuang mina umat ini dengan umat-umat yang lain. Umat Muhammad itu diparingi satu paringan yang belum pernah di pari ngonang umat-umat yang jahuli khusus umatmu samad kondisi istimewa ini ngapa sih? pari ngantin khusus ini sing jika ngonang umatmu -umat samad sing umat-umatnya nabi satu pakele kur'ewe nabi ini juga umatnya nabuh samad di paring, ngantin kadega kondisi istimewa ini ini Setengah sangking sebagian sangking rahmat sing tersebut, Bama al "Nah, roh in, inipu, usatan, usatan, in, nalilahi, wasin, nalilai, roh, kenapa ini? Ini tuh ayahku lah, ingin balik itu apa? Kenalih posisi bangkit ya, ucapan kenal lagi wakilnya hilaliro." Inna lilahi wa inna ilaihi roshifun Ini satu nikmat besar yang belum pernah diberikan kepada umat-umat jahil Untung sang tanya oleh ketaringan Inna ilaihi wa inna ilaihi roshifun Masa kamu apa lagi teman? Maruah apa terus ngerti? Terus ngerti maknanya terus si di terus dihayati. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini nikmat besar, mengandung rahasia yang sangat luas, wow. sangat dalam. Hak ini keterangan saking sepakat itu nih, Pak. Guru adalah dengan Imam Togroni dan Ibnu Marbawa. Terhadap semen kitab dang e doyur bape huruf alif halaman 40 dia. Klasin barasa. Ayat pun ungelu inna lilahi wa inna ilaihi rohibun Kalimat pertama inna Grup nomor loro ilaihi Ilahi Nomor telu wa inna Nomor papat ilaihi Nomor limo rohibun Panjang kalimat Apangkah nah, kalimat itu akhirnya digubah Dikali poro wali-wali sang wongen ikhlo so wongriki waikongo Menjadi ilman kalimat Mungkin itu disebut ilmu lepaskan para milik Ilman Nomor 7 Ilmu, Nomor lepas, papa, papa, ilmu lepas, Nomor lepas, ilmu Nomor pantang, pantang lepas, pantang lepas, pantang lepas, pantang lepas, pantang lepas, pantang lepas, pantang lepas, pantang Sebenarnya jay, <tuk> perlu, sebenarnya tidak perlu perlu, Hadirin ilmu mesti Di uwejangakan eh. Di uwejangakan dimeng sunang bonang Dapeng kali cukup Sehingga dia Sunan Bonang itu Ini saya kalau cerita mengenai Taptar TV Sunan Bonang itu naminya itu apa? Saya Yudhidroji Putrani Ali Rahmatullah Ini itu Sunan Nyabat jadi sunan bonang yang menghormati susan itu yang menjanjikan ilmu sang tangparang mati datang kali kebanyakan itu namanya baik disebut sunang luna Aslinya Ibrahim Mahdud Mahdudnya orang pelayang ilmu Ibrahim Mahdud Sampai ngari mekejik Ini kubutrani Ali Rahmatullah Berhubung manggil dengan ampel, biarang itu dengan ampel Ali Rahmatullah putrani Sayyid Ibrahim Berhubung asal jangkeng Asmoro Kandi Lakin disebut Ibrahim Asmoro Maka mewantung inggis di arsa juga Iblis Narsoro putranya Jamaludin Kisan, sang yang Islam Adat India, Makomewo, Neng Selawesi. Jamaludin Kisan putranya Maulana Ahmad, Maulana Ahmad putranya Maulana Abdullah, Maulana Abdullah putranya Abdul Malik, Abdul Malik putranya Ali. Alwi Putaran Ahmad Al Muhaji, Ahmad Al Muhaji Putaran Isa Al Ansori, Isa Ansori Putrane Muhammad Nadjib, Muhammad Nadjib Putrane Alil Oraidi Alil Oraidi Putrae Ja'far Zodik, Ja'far Zodik Putrane Said Bakir, Said Bakir Putrane Zainal Abidin. Jenazah itu ternyata Yuthuhan, Fatimah binti Rasulullah Bo, Sunan kali joko, Sunan kali Nami yang mbak Yuthu wakilah, itu wakila Jendri Raden Shabit Raden Shabit Putra Ani Aryo Tejo Bupati juga Aryo Tejo Putra Ani Rongo Tejo Laku Nami Nitiambak Seh Gali Raden Nangge Nami Ngeriki Rongo Tejo Laku saya jalibu tara nih, saya Abdul rohman, saya abdi rohman, saya abdi rohman, saya abdi roh, saya abdi roh, tara nih, saya hronis, saya hronis, tara nih, rumi, kornen, abdi wasit kornen, tara nih, cha tabaniрий yang hiwan-hiwan cultivate yang itu dari itu Jilang ilmu lepas sang-sam sang, Tarangit di nabi Uthalo sashto dendro hayu nengar pangratin tawono Mereka Ocing jilang manggoni ngulang tengah lautan Lautan tiga Lor ngeri kabadatnya Lor nger. Bayang-bayangannya lak nguma pikiran ngelong-ngelong isinya mereka numpak perahu niku oke numpak perahu Perahu ini juga di tengah-tengah ini, ini, bocor. Perahu ini bocor Perahu ini perlu ditambal Gedean tambal di sini juga tidak ditambal, keren Lagi yang ditambal, ditambal kali, lempung Lempung, bukan belebih dulu, lempung, lempung. lempung. Ditambal, supaya si perawin ini tidak ganteng Melahkan ditambal kali lempung Atau yang irah dan syahid itu mendapat lempung di Petlo Aten Menambal kok lempung Diku dirah dilahkan lempung riku kapetan satin bukan wajar nana kaki ini, terus katen deh lempung Perangkat nang lautan penggerik itu wajar, ilmu lepas angkam parang itu, ilmu pengetahuan lepas itu maknane hukil kueki dilepas nosong bondi, ngapa? Dari mana kita ini? Sangkan menelipasi kucing, sangkan songkondi. In aina, parang-parang nangdi. Tak pa aina tak jabin. Kemana manusia kemana kemana kamera itu? Begini saya bilang, brobro ini ini ini sudah mulai gawat, mulai mulai hater tidak mengalami sastros dan merayu mengerap Pangerwatin Tawwana Udak Inupet penesot penoto ahomo Habibullah, gini ini sebabnya kita ngasih muka jeleng alam Yang itu kru ngewejangan, ini diri ngeka cacing Ini cacing itu loh kru Barang cacing kru Iremu lepasan tanpa rezeki, nabi berubah jadi manusia. Ini ini ini, oh, ini. Ada, ya, kita harus beli bau. Duh, ya, kok Allah punya Allah? Dia ambil kita ratus, pun mangka Allah. itu siapa? Iremu itu kita dudukan sanggul cacing, penghujungan. Duh, pokoknya bola kapiran. O jangan ngirimmu lepas para nang pamarani ngitu masti rading ulani di Maka tidak maknanya pun, Prenilis Kasimru ini Lihat ati parang itu Mati Akhir goncang Mergobotin Lopak Lalu jemur nggak Tinggi khatirin untuk syariat itu untuk rusak. Nggak. ini badin dipanggil Lalu tinggi panggil, datang Tinggi Abdul Jalil saya sih dikenal Panggil panggil dengan Wali. Kita pernah saya sih dikenal wakilan dan Allah. Wali, makar dengan Sikang, dan Tentunya, dia juga wakilan darat, sisi Jenar, jauh itu dengar tentang, yang penteng konduktor tentang ulama, dan Allah. Tuh, oh, ngapain tak? Nah. Nanti sampai langsung, nah, Allah dipanggil maling Kepetuk yang di dunia Loh kok sampai langsung Allah dipanggil dan misi cua di Allah buat nonton gimana? Bocen ini, bule Kok datang? Kok kan? Terus Allah Allah oh, dipanggil, dia dipanggil, tar moro, dipanggil Geruk, oh, nggih tapi... niki cicak kan grup, boten grup-grupa cenggiyani akhir esih pati wonten ing dongengan pati Tutup siar muah, no, kapan ngaji ilmu muah, hati hati, hati hati, ah, oh, oh, oh, oh, oh, temen sih, itu dengar oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, buku-buku terpengaruh buku-buku, oh, terus oh, Seharusnya makomnya enggak jeporo, Ceritanya Makomnya Makomnya Hadirin Nau tipen sebuah bacaan, gilang diulang yang kata ngelautan daratan enggak lautan ya no, enggak tapi di tiung goni enggak di daratan dia enggak di dekat sana semua ngebulang di pula di tiung goni api api mesti saru ini tapi mau tanya orang jerman juga nggak suci Ya. Jika kita bilang ono lautan, untuk sampai kepada lautan mesti numpak perahu, nggak cuma, orang tidak bisa berangok. Inat koring khasari atun watari kating wahake kating basnak lah nanik sila khasari atun kasapi natin watari kating. Al takar itu mahakiri kau tuh turun gola. Takaripatin mengkau sare apsaja sinatin kau ya perahu atau ribotin sorot ribot. Kalau sah keritu ya segera. Mahakiri kau penulis satu kat turun wola cerian kamarang rekamnya. Kau tingsir jimatku perahu perahu nih jumbo dan perahu perahu ngayamiku. Ya. Sebetulnya kok perawai-perawai sehingga iwak niku Ngatain ya? Ketika ngelesek malam bahaya ini dikit-gila ini perawai-perawai Perawai ini segerang nah, itu, ngatain segerang niku Sebenarnya segera tiba Maknanya tiba itu becokumaya Mereka kan? Tiba iman sakwala ayyata nafsa Becokumaya dengan orang yang bilang Niti-niti jiwanya Ngerti lho Tiba ini tiba tarot Nek sorot orang ini banget, Ngerti lho Lautan tiba indah-dah di dalam romba Si beli mwini tiba mau nemu kacang kacang, yo ya tenaga, no ngaji ilmu khasa kacang, nih jas malin don sampai tenggelam, nih sampai agak koros, ya barang ini ya beraih kena cuma gak ngurus belakang gak itu terus jahat kok dia boleh kepingin jarani wali le. Ya, kok kepingin jarani wali apa-apa ngeduduh wali? Coba kepingin menghentak ke ya, jarani Gimana itu? Kaulihum kasapi, ya kaulihum kasapi Kaulihum kasapi, ya kaulihum kasapi Ucapannya kaya ka ulama ya kasapi, kaya cinta kaya sapi Jeni kewali, jen masih jah kemani biasa, masalah ala nih jeng goni dijereu, hakakakeng jeni penjereu, jeng reu pun ke kewaro, ngata ngatin nih ke kewaro, jah kemali nih la perawang, dan jeni on jereu di bagian orang, jeni kima uang di penjereu, ya 1 oh, tahun ini kira-cira Saya Jadi reda ni bahas Nge film, nge brahli, nge masjid ngono, no Tapi ya juga kebrahenean Karena kebrahenean ya ayo lagi di jalan ngatur, rambut, nge jelus-jelus Maligya ayo karo sisi enak air, rambut, nge ngak nge uur pekerjaan, nge jelus-jelus tak Silengan, jelus-jelus, jilem, oh makota, kota Grem sejil itu tidak ada Nabi yang ngomong Akhirnya nisak ruka Melayak merambutmu, kok ga anak merayak ngasih ilmu? mu? Nggak mikir Pekerja aku berat Melayu indah sampai kayaknya aku kak singonggo Oh Allah Ngaduh Ini ga mikir cindir Paling nisar pekerja aku paling berat Seluruh baga cindir aku tak jadi kan, ya aku ini no ya paling aku jadi kesok-sokan, paling dan yang-jauh kok tangan gitu aku kok kari. Ya. Apo, aku Mas kota Kau anak titik ini, wey disurani titik, Murah-murah disurani Tapi kan jenis jawa akrim sak ruka Merak-merak rambutnya Kota titik di dekona sama Cari rambutnya naik emang kamu kalangan itu enak ke tawangan kalangan tahu dari ranjeng nggak di kan sekat tanggir ya bener eh. di kadang kadangnya kenal di teko anak anak lurus di kereta sampai kamu bengok bengok lagi perhati no. ini jari jarang gitu sampai itu ya no kerambut itu abis Masihnya, ini kan aku aku tapi naik, di katang, dipuai, di buang, jalan opo undusan Mula makan cerah ng olhos dunia Bener乾ra ribu kita Nah Ya Sih, wong, kok mau rambut jasman, belas, wong, yuk, ala, wong, nah, terus kru di atas sanggah dimati luru oh, makhluk yang hina makhluk yang rendah kateman gini niku lampung tapi berhubung kemasukan ilmu sangkan parahitimasi Sifat hina ini, sifat rendah itu hilang Mengindirma jasimanu manusia makhluk yang tertinggi Marta tadi Tinggi Niku dan Qur'anku Ya raza'ullahu'l-la'wina lawinaul lawinaul yang lawinaul lawinaul lawinaul lawinaul lawinaul yang satu yang satu ini adalah yang satu ini adalah yang satu yang satu ini adalah yang satu ini wong yang satu ini adalah yang satu ini adalah yang satu ini adalah yang satu ini adalah yang satu ini adalah yang satu ini adalah jadi makhluk yang sempur Senajan rupa menunggsa, benti ilmu menunggsa Negak kebonan yang lembut sangkan korang tumati Ya jadi kakin Anak sehingga jadi jelen Anak sehingga jadi kakinya dan pula usaha kelahan Mereka itu laksana emeng kaya Dan jadi watu bayat al-dijara Allah ingin jadi aku Fah masal-kah masal-kah jan kah adi Tapi senadan kakin Tugat-tugat kemasu'an itu meningkat Kupul ilma darjat Maksudnya dengan Qur'an itu Meningkat jadi manusia Malah juru'annya Albek diril jalil Homba yang melukur ya. Homba yang aku Nah lempungu Lempung itu, malam ini lempung, lempung ini dasar. Atin, ini atin itu, lara itu ya. Ini Hollywood dasar mungkin, terakhir. Ini saya tidak menginginkan Hollywood dari dasar intelektualitas mimpin, mimpin sangkoh lumpur. Lempung itu lara itu, lah lempung yang rendah itu guna si el menjanggankan barang jimat biar dia asuh, ngadek, sih benar. sih ini ku nak mikir umur di petang puluh tahun, buka nur, buku nulis judul amitlah, ngadek. sah, naik aja saya koh, naiklah tapi ini teristilah kenajian umur itu guru sampai rompol tahun, kenajian umur itu sampai lah tahun. Tapi ini memiliki ilmu sendiri ini itu kena titi dis tersebut. Nah, nggak ada, ini itu lantik bahasa, ini nah, nah, itu mengenai umur. Tapi nah, nih keluar umur itu puluh tahun, ini itu bening. Nah, nek wetek tayko, nggak nah, ada saya abis kok lagi, seh, ini, sini, orang yang memiliki sitemu, nah, sisi nangan, -nangan. maunya lempung terus meningkat jadi Ada, Mata, ini Lah bukan Siti, potong bukan Siti Tapi Siti benar benarni kuku jadi menjadi logam emas, logam emas, melakna wajan ini besar makam Allah Alal bareng si terus, malah kasih dikun senjuri ini bohong karena jadi iman darumermo teman yang dan itu lalu akhirnya jadi benar mereka pelatuan ilmu sangkan para itu mati sengaja rupanya dinar. benar rupain itu sofroukuning benar gua dia luwak itu itu ganteng kebagi Apenek jerere kawasan gana bikin ini jauh, jalan dek na na ya na na na na na na na na na na na na na na Wah nikun nek kapan ngutur dawa wong sing petang-petang taun iki Tapi penyekiki masih saiki bener Ini dudu masalah dawa tapi masalah iki ya. Ini nah, Jadi kena ajang sik umur 10 tahun nek dicung beli ngalmu iki ya, dia sik nah, sakit ta. Ngadhela. Sa nah, iki dilemat bener kok. Ning takilema yang kebeti badai gunung yo iki ta. Kau ulang, bisa Arab ini Allah, benar jadi laul lalu apa brek aku ora ngerti. Ya ini pelajaran dicatet sak ongok oh, uangnya teman jadi bener Enggak, jenis, bu, ini tuh, kalau mandingan, Wero, nah. Paling paling kuburan bu, ini ya, gak? Maknir, barang, maknir. gampang ini cukup ini tuh Kena janjil muniku ngelmiu senyihir, tapi mendeleni sukurang tetap. Ini tindake nora mengerjauhkan Nabi Muhammad SAW. Walah Rasulullah SAW telah dirilmi Faridah bin Kuli Muslimin wabada'al ilma indah wairi Sama kallitil khonazir jauhari wal li'lu'i wajah an-anak golah nyelmu ku Kuli muslimin tapi satu saperang Islam. Wa al alima lang gele ilmu ala inda wir ali sing titik ahline. Samukali ti konan diri koyo ngalungno. Riyan, ngalungno emas ono dirine taleng. Ngandel nyelmu sing titik gone. Rongerti ngerti apa-apa tsa, ini putra si kasih ini kauwa kini teleng di kalung nitri, oh iya, caleng cangerti berani parang pengerti aku itu kaua kaua Enggak kaua apa Kamu kaua kaua kaua kaua gini kaua kaua kaua kaua kaua kaua kaua kaua kaua kaua kaua Menggoyangkan yang rumah, laut, tapi yang kanjol ini itu saya, saya, saya, saya, saya, saya, Terus saya, setengah saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, deneko enten pegawan manunge pegawan utrawu. Heh. Pegawan wirawang iku mejang elmu tangkang paraning gumati sastra nang wong Tapi akhir Negeri timbul Nusa Rebo, Kenopo ini sih sebabnya contoh kesitu, sebab contoh dulu jamur tentang karang itu di segawan Israel. Dan ini ada di segawan ini sendirian, nah, dan ini di tangan dari warga itu. Lalu di Sawal Mambini, di segawan Israel, wabah tersebut Kau pesing telenteng ini gua mama enggak kau pesing pun, sen... hmm, apa niku ku meceng sangkan iki mati, atau tapi akhirnya ku satu akhirnya Dua anak-anaknya jenis ini karena bawa ratu ini yuu Ya yu-yuu ini gaya ini nyukit di danduran Nyukit di danduran, jenis wajib sopit ngelenggak Nyukit di ini kalau di sopit Ngkakol pangdek saya itu nge-piyo, Oke, Pak. Sakit Ini gak yang... itu gak Bahaya ini itu kan Man Satu sing tambah ini Tapi ora tambah Toponginan nantinya, Walang minallah Ora tambah Allah Dijepotan bahagia Oke Tambah ini Tapi kok tambah Sayang ini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 tapi niku sak temene ateh kaya ngaten hukune mati karena iki inna ilaihi ra. pasti Bun inna nggak tento, inna nggak tentowo, nggak inna nggak tento mana nih sak temen nih, nah, napa inna cowo, ini cuma alit aja sak temen ting... nih, in, in, gak ada lah, nabi nih karena alite inna temen ni inna sak temen nih, in, ada, macam apa ini, nah tulisannya di Alquran ini inna orang alite lan icana nak Tapi aku. Oke ke aku. Aku nunggu aku. Dalam aku aku dah Nah, nah alik nah, nah, nah, nah, ke Nek alik bati bataka, aku Nek alik bati doma, ure Aku, alik bataka, aku ale basra, u-iki Alik doma, o, u-re A, i, u, aku, itu iki u-re Udah, alik Ngetin maknanya gitu Alik bataka, aa Alik basra, u-i Alik doma, u u Aa, i, uh, aku iji uri Uri iji aku Aku iji uri Aleh kasro i insan Aleh bapak Allah Ya, ya. <tohan> ancora, Ini yang cabar Nga dhukur Nek kasroan dan misal Hilangi cabar gerit Kare aliku Ah. Nggih, iki jasa ra baro dicap. Areng gedhe wadah kasra ambek capar. Lah kasra gedhe wong sandangan. Hilangi sandangane ya alus cukup to. Ya koten nggih. Ung nata temeni ung. Lah in nata sak temeni. Inna tak temani insin. Belakangan waktu nasdem siang nalar gak jadi siang kan Pertama berentas musa. Kita lihat deh. korupannya kok gini. Iki buru-buru pas genta sedikit gelap. Iki begini. gitu begini megawandu itu Niku maca dipinggal dipinggal mlelek geni nggowo tanggapane kaya ora Walah gaur orang kayu timur Jadi kaya ini gak lama arah-arai Muna jahun angin jihad ini Tanpa jihad Beresih semua kayu seorang duur ngaremburit ini Seorang tengah kaya apa nih Kaya -nen. jati ini Lihat sekali jatuh Menang-menangan Masih jatuhnya pulak balik Kaya jati Atau wakangkong Kaya jadi, ini kali pun nguna anil piati kali jah, piutaua kaliuk tangkung, tangkung, tangkung, tangkung, tangkung, nang tangkung, tangkung, tangkung, tangkung, tangkung, tangkung, tangkung, menang, tangkung, tangkung, tangkung, nang tangkung, Neng neng nang, apa tadi nggak? Neng nggak bening, neng, neng neng aku tineng, neng tapi bening, tineng sendiri tuh no. Tapi aku tineng, masa kocak. Menjela, sama gak kemarang, sama saya baru bikin tapi neng kocak terus. Duku romo, nopo nopo ada kata bagusnya, makanya kocak terus. Kita itu to swim, so Yotun ni yoman anak bening asrak ayak asrak ndi nang asrak ato nong nan nan neng, lo kanamin alah anu wong yang manon anane alami iki ngene nang ciri man aropa napa apa arasa-rasa anu inna in iki iki iki iki iki iki iki iki iki iki iki juga iki Nah insini, dibilin, maksudnya dibedil, yang tangan dibedil pun, Dibedil karena pengertian Ini mata teman-teman insin Insin ini ku alit, ini mau, alit itu ya uret itu uret itu sati, sati itu lanjut Eh, paham orang, sati itu uret, uret itu satu Sati dan uret itu lanjut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 ini dikata ngejak kawitan gak bengkapan ya raga gini, Lah kalau si cijara ini dia nggak kalau ngitung-ngitung gak bapak si cij Huala wali Lah kalau si cijara akhir Kabe itu kan masih akhirnya si kan? cij Masih telur, ya lurus, ya akhiri ditambah ya, si ini adalah Si cijir satu sisi kiri aku dateng, itu yang aku. Wah, ini tetek Tiap-tiap ada itunya, di sisi sini ada satu. Ngobrol. Bora-bora satu, bawa telur, satu, bawa papa, kak, ngak, satu. Tapi papa tunggu tetek kongsi itu. sisi, karena tetek kongsi siaran di sisi biar ada satu orang. Ada La tirang nggene wae. Kyare ta kaco iki, lane loro kok yo ta kaco iki, lane iki iki iki sing ngene satu ada dua, ada tiga, niku kesatuan. kesatuan karo satu siji, siji. Kok siji, siji kesatuan yang itu. Ulangi lagi Allah yang имah kita tidak mau. Lihat kita ingin pulang. apa tuh mana orang dalam dua kok. Orang mana apa-apa. Buna yang ada. Hasil they tidak ono. orang yang dibe ди99 kecilah itu tidak akan karena kak pintri <tuh> <tuh> kumpulan nagaruga orang kumpul terus sama sakit ini juga tidak enten mau nih buatnya enten sakitnya enten kak anani sakit -ten. ga ini pun buatnya enten sakitnya enten kumpul orang orang kalau dalam satu waktu itu musafir kumpul itu ini itu musafir apa apa mana? kalau orang dari mana kumpul itu orang itu Allah ku kuasa, kekuasaannya pengeran pangeran lakukan batu sih Sejauh yang Allah ku, mesti bisa, ini bahaya omongan apa itu. ini, ini dan Allah ku punya kekuasaannya jangan lakukan batu sih Ipomo Allah ku menghindai dia oleh pengeran dia Ipomo maniloh dia, apa-apa ini Ipomo nanti jangan lupa iso, nantang-nantang apa Iso nantang-nantang pengerang Hmm, Nge-bongong pangerang menghindari, nyanyapnya Bisa gak? isa apa Kenapa bisa Kalau ini hati-hati, ngomong itu Bungku susu Kalau bosok dia, Meneng gak <tuk> boleh kuli allah quran penyerang kulai ngomong oh penyerang atau penyerang enggak itu menengah nah, no, masih ada orang nggak? satu itu ya awal ya akhir yo, jahir yo, badil yo, genep ya ganjil. jadi satu itu awal, satu itu akhir, satu itu jahir, satu itu badil, satu itu genep, satu itu mau ganjil, satu itu gak genep, gak ka, ganjil, gak ka awal, gak akhir, gak jahir, gak badil, nggak kan? inah nih cowok mesti burung paham bahasa orang, lila yang congcong allah, allah, masalah jasmani saya ini dari air, saya ini dari ikilah ungil jatma, ini cian, ini yang itu bang, kaya kertas yang kah, keruh. Mengko, rena allah itu lagi sang manusia lailai tak menjinak ditangguh, keruh itu tanda kan kalian kalian ini, Monggo, dipanggil sang gede Ya, iya, nggak jelimut, mainan. Wahai, nanti wangi riki, kembali lah, kembali, kembali, kembali. Jangan bisik, sekarang, sekarang, kembali. Ngatunggu. Dipanggil dari belakang, dipanggil dari nggak moka. Dipanggil sang tengah sang tua, sang bisik, sang litor. Dipanggil lewat motor, dipanggil lewat kuping, dipanggil lewat pikiran, dipanggil lewat perasaan.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 Nah kalau yang kakaknya Ya, rumahnya Yang ya sang Sampai melaku kok petuk bangke Ini apa Itu kan makhluk ya mah, kalau itu nyala menasibmu saya pun nah, ya, juga sampai ini gila enak terus cerita cerita cerita ini bukan nah, nah, kalau kan? nah, kan? nah, kan, itu nah, kan, ya ayat yang samar rosing temen kare meneng tapi nang rumah. Nang di oma nang tenguk temen nang kruwu samping. Eh menenge dak krungu-krungu oh panjenengan dirang. Dirang nang nang di kembali kembali. Jawabannya, kembali ke mana? Apakah kembali ke bintang? Apakah kembali ke pian? Apa kembali ke air? apa kembali ke tanah? apa kembali ke angin? Kembali ke mana? Jangan kamu kembali ke bintang kerak insin bukan dari bintang Jangan kembali kepada air Insin itu bukan dari air Jangan kembali ke tanah Insin itu bukan dari tanah Yang dari tanah itu peraunya Itu gua sama lo nih Nah insin nggak ditambah lempung kembali kemana ilarap kepada tuhanmu ilarap biki kepada kembali kepada tuhanmu kami dari Allah kembali kepada Allah kami dari dan syukur kembali kepada biki kembali kepada Allah ilarap kembali kepada Allah karena kamu dari Allah bagaimana bisa kembali kepada Allah kepada Allah sendiri enggak kenal enak banget itu. Yang kembali kok enggak saran. langsung." itu dirimu ini baik, tapi ini baik dengan <tuh> Ini kata orang gak Ini jelas ya, ini? Pas ini, berat, kan, ini, ini di sini, Itu orang tanpa mata Tentang berjuang ke anak pangri, maka anak pangri bahasa berjuang nah. Bukan itu diperintah ibadah, karena perintah ya Allah Ngerjaya larangin Allah, anak pangri Pangri untuk mencapai keindahannya di Allah Bangsa ini berjuang sampai kurjan Apa pangri? Supaya mencapai kemerdekaan Bangsa ini mendirikan negara di Indonesia berdasarkan di Pancasila atau pamriye, kenapa pamriye? Tuh wala, mengerjakan kehidupan bangsa, melindungi setengah bangsa Indonesia, melindungi tanah sumpah darah Indonesia Ikut serta melakukan penginya. Tidak menggunakan pamriye, kenapa kamu berisi yang tidak pamriye? Bu, berisi yang tidak pamriye, bisa di keedit telpang. Iya kan, betul nih. Tak jangan nama niat. Tak kau kenapa nomor kok? eh tidak gitu? sampun kok kok? ya kurang Enggak lah tidak Lah, pakai lah, Untuk mencapai kebijakan di itu Alquran, nggak Pertama, jaga Al Quran, itu, mungkin kita beri Oh, ya, jadi sampai kurban Indonesia, tentang pamri, Indonesia nih, itu pangkri tadi, misalnya untuk umum masih lagi bener lagi lah bisa kenang ya itu <SILENCIO> Kemana kembali? Kembali ila robbihi kepada robbihi tuhanmu, makin robbi kut. Ayo, cepat nangankan, ayo. Robbihi lah, biar robbi kut. Makin-makin lo anak Allah tidak berbukuh, kalau tidak berbalik, kalau tidak berbalik, tapi itu Ini adalah kamu, kamu itu kamu juga Ya kamu ya, Tidak ada yang berbukuh, ayo, yurki, yurki, ayo yurki, ah. kembali, kembali Jangan bisu sekarang, sekarang kembali Itu untuk melangkah. Oh, Becek kok belum tidak berenam. Wah tapi, wanbat cinta dunia. Oh, dunia. Kita juga penyelam. Tang boeng kau tidak ada artinya. Saya cinta kami dunia, cinta juga dunia. Tapi menurut tebusan. Kita enggak cinta sebajak enak Untung orang oh, bisa enggak cinta Kembali ke Allah, ya Rebiki, Rebiki, kembali ke kepada Allah Jangan apa penyerang kalau wangsi Bangsa ini gua diro balik nang di Nggak balik nang penyerang gua diri nang penyerang Nggak deng? Balik nang prasa gua diro prasa Balik nang Surabaya gua diro Surabaya Nggak balik nang Surabaya dari Surabaya Wah gini ngomil Pengering kali, pengering atau pengiring, pengiring roda, roda kan ya? Perang, erigo, lapuang, hijau, daun kaaranya, daun kaaranya, daun kaaranya, daun bisa alangkah, nah, Atau yang insentif istimewa, jadi, kisah pasang ini, jangan macem-macem, semuanya itu lain bukan sangu, sangu cuma itu, rodiat, ini ji ila ro ji -di ro diat, -di kan? semua ridho, semua usah, nggak tapi situ kok oke Oke Tapi gini abang itu, nafalnya itu ya, itu Kok? Sampai setelah Itu semua tanah itu Dan ditambahi goreng Jika ikan mulut di sana, merokok yang kuat dulu acara rame-rame, pasti karena aku itu ngayang Nisa, enggak ya. bobo Kake <g���> uri malu Eh, eh Itu nih eh, ngomong ke buah Prayer tu hiab Raha tzed ini hati pak gak ilai Ya bari ini yang ilahi kepada Allah Ra, fi gem, temengdali Temengdali, tanggung apa? Tenggung, di bandel, Nek sangka cinta nang binyo, mesti waktu dipanggil, mesti abot Tengah tu ini jadi ad yang terang antara paksaan kembali dan paksaan cinta nang binyo Ditaruh kaya binyo Nanti di melekat kaya binyo, maut memaksa keluar, pejat nang binyo Pejat nang binyo Tengah tu ini nek sangkan rido, nangkada bisa ketemu rido islam pelatih mak penerbang kalau mau bicara tapi gandrèl, cinta pakaian kita Bintang anak-anak ngorong, bot tapi juga seneng pari nisi nari dan ingin nah tak naik, tak panggil itu sama oleh mardi ya diri dan itu dari kita Kadang hari si aci aci melebihon angkolan melihat bahu bahu terus terus terus Eneng keringatan eng dan chakora chana maeng e di kwarfo eng dan upe khirayo chana ono no, melepui kwarfo ono pilepue noi kwarfo eng dan akapi chana kelen biem iso akpeo leme delah eng kurang tuh tikur akapi chana lena chakora chana melepui yang kaeng e tenelapue noi kuliare teo yentie e salah menalar itu dikit satu itu malaikat dua kemana maknanya tapi baku lo dahulu itu, teman yang teri terus nek gak apa yang saya Kejahatan ini juga. kita ngelek yang di jalan itu bisa orang di sialan di sialan itu di sialan -sial. lupa, Atau orang nah, ya. yang surah orang karena itu, ketika Gwala otong kerasa alat ini pun nah, kan bunyi tol, ya kacang jangan sulit Jangan uang kuasa Uang kuasa, jadi kuasa Ngapak yang gini Sampai suaranya jelek kok. Bangunnya watek. Ya itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampean yen ning dalan innalillahi seni pelaut nikmat besar dari kami nabi nikmat besar yang diberikan kepada muslim kepada umatmu amat hadirin itu kemarin kita itu ke arah apa tentang kualitas kualitas ini tentang kualitas tentang tentang kualitas tentang kualitas tentang ini tentang kualitas tentang kualitas tentang yang dipanggil saya ingat-anggap, langsung saya ingat-anggap Nih